Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya ketika kita menjalankan aplikasi Chrome untuk mendownload ataupun mengunjungi sebuah situs terkadang iklan yang dimunculkan ini nggak kira-kira ya sampai-sampai kita ketika akan membuka websitenya tidak bisa dilihat karena saking kebanyakannya iklan nah banyak pertanyaan apakah bisa untuk iklan di aplikasi Chrome ini dibasmi atau dihilangkan jawabannya tentu saja tidak akan bisa ya karena Chrome yang ada di Android dan juga di komputer tentu saja beda ya, jadi nggak bisa memblokir iklan secara permanen. Nah, untuk menghilangkan iklan yang banyak seperti ini di aplikasi Chrome, caranya adalah kita mengganti browser internet yang menyerupai aplikasi Chrome. Dan di sini saya sering menggunakan sebuah aplikasi yang tampilannya seperti aplikasi Chrome. Bisa kalian lihat, ini adalah aplikasi FAB AdBlocker. Dan ketika saya buka untuk halaman website yang tadi, maka bisa kita lihat, untuk iklan tidak ada sama sekali. Bersih dan kita bisa berselancar internet dengan aman tanpa ada gangguan iklan. Wah wow, mantap sekali ya. Berbeda jauh ketika kita membuka sebuah situs di aplikasi Chrome, maka iklan yang dimunculkan ini enggak kira-kira sampai menutup halaman. Nah seperti ini. Kemudian untuk fitur yang ada di aplikasi FAB Blocker ini, sama seperti di Chrome ya, mungkin hampir sama. Di sini fitur-fiturnya bisa kita lihat, dan semuanya ini sangat mirip sekali dengan Chrome. Walaupun memang ada beberapa kelebihan, seperti VPN, dan juga bisa menambahkan extension. Oke, untuk link aplikasi ini ada di deskripsi video saya, dan kalian juga bisa langsung mendownloadnya di Google Play Store. Oke, demikian untuk video singkat kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.